Jangan lupa tuan-tuan apa-apa Subscribe dulu no, ya, nak ya weh Kalau nak kelih animasi kita Haa serunya Heeey Kusina saik Haa oh, sedap weh tau cu kita Bapa ku? Wana kamu dia? Oh, kita dia buat dia tak cengkak eh Aduh Gapok dia? Kita cakap, kita diam maka kita tak cakap kalau kita cekak tadi ya Saya tak boleh nyakit, berbual dengan nombor kau Eh, buat apa jadi orang begitu? Buat Kau silap saya! Haa? Mana pun aku Tuan Menteri Cik Dewi! Betul atau tidak? Mata tak apa? Tak betul macam mana tuanku -tuan. Nak menaik pun susah lah kalau kita tak akak tak boleh lah Sangit! Tak nah, boleh nyakit semua ini Jadi pun bon aku Tuan Menteri Dewi mata tak nampak Kenapa aku Siapa dia banyaknya? Eee... Uh, Tuan Menteri... Mayu mahu lah isteri tu aku mengajar semua Pati tengok bunci lah kali ya Bunci ke mana? Kira lah istimewa bibit dua orang Bagaimana dia? Istimewa bibi dua orang Bapak lah, kau bawa dua orang nak hais tinggalkan tu Dewi, orang dah agak tu Jadi pun kami, Tuan Menteri Dewi mata tak lapar Tak apa? Nyo colek Pada Tuan Menteri uh, Mahimura Kamu tak payah kau kaya Aku mengajar meku putih Adam menutup belah Kau nyanyi aku barang kaya pun aku, Tuan Dewi Kelak ke kelak, aku colek putih pantang dia kata Oh ya doh, dia, dia tak dengar Muka tak mana? Pakcik kata begini, eh, hey, uh, Tuan Menteri saya yang murah Pakcik Mu tak tahu ada jualitlah putih mata macam Tuan Menteri Ciri Dewi ini Pakcik kata Pakcik kata Macam mana Pakcik kata Duh di Lepas tu Kalau Pakcik tahu kan dia ada mekor putih kak Makcik meko no okay, okay, okay, kata mekor putih nak sakit Pakcik kata berani Pakcik kata begitu Pakcik kata begitu Dia jawab Dia jawab <tosolo> quote, là, on <tosem Edisonella> gitu. Aku tak takut takut anu meko putih dia kata Ada meko putih dia kata Buat saja besar dia kata Geset ni tahu Sini tahu Di PCB nak gelik dah Lih telah kereta Jadi dia kata begitu? Dia kata begitu Lepas tu? Dia kata kalau lagi anu meko putih Aku nak corek putih mata juga Hei! Sakit aku nyeri aku tau ni Mana dia? Apa dia? Itu apa terima yang mahu atau kacik dengan dia lah, kacik ke mana tuakku hmm, Saya dah boleh menyakit ke tuakku Mereka cek selamai boleh menyakit lah ya. Heeeeeee Pengatur sana tu dia Kamu dua apa? Tunggu tuakku Mereka tahu tu saya sedih di si Dewi Mata seorang apok tu Mana bodoh aku? Adalil bagai Biti puluh ya Ini di dia aku kacik uh, uh, uh. Boleh menyakit lah bodoh-bodoh ke? Kan? Ya tahu bagai denginya bumi teruwi, kiki ngapain malah di bawah puna romo. Yo yo puna trump trisi dewi puna, pasti maga jadu mie kopi, magi itu pak bondo. Penala juga nih maga jadu mie ini, eh, ujulah juga nih magi itu pak bondo. Puno oh, tua menteri trisi dewi nggak nih. Tak supo tu pada dulu, saya sungguh nyeligi bono Soreni Aduh bono tuam triti dewi, to payah lagi bono tu cito. Pati sudah tahu segala kalonyo, kalau begini jadi bono tu songsi, bono tu songoba. Pati mal ini naya ke bono, pati tahu deh bono tu lampok. Nina cito apa ni Cito lah bangga pada bono. Bono, tadi lihat sungguh naguponi, nino kayak gampoi. Saya juga bono soye, begini bono. Bono tadi langsing bodo langsung koba. Biarlah juga dari dapat ongkorok kenye. Pati naim bujpo, dewo bantara guru aku. Pati nami buka ma buka pegok, jalan ma jalan pegok. Buah aponi, buka ma de buka pegok. Jalan mana, jalan juga jalan pera Benda tu bahaya ni Pati tak kira Bondo Bahaya tu bahaya pun Asal Bondo ni Seperti dahulu kala Pati kalau pergi cari Benda untuk ambil putih pantai Bondo Selor juga ni Pergi dengan segera Semua Bondo tak nampak pun Bondo doang juga ni biar lama. Sesu lah juga ni Bondo sore ni Yo lah cukup dijujuk cucu mak aje nama putih neni lah okey panggil satu kupado ke Dewa Bantara Guru aku apa dengan aksba apa dengan kando cucu daté tempat nenek Dewa Bantara Guru aku ada kok kuingin? Beda aduh beda kansa ada kok kuingin? Alat atau kaje Aduh nenek bantu Bantara Guru aku pati magi nenek okey tengah cerai kan Kuno lagi pati dalam cerita cerita bagi pati gusi benda pati tu orang menteri si Dewi. Matot tanah padang nyocor ek. Kena ketua menteri maju mahu rakyat Sri. Ayo nama gajah segamang cerake. Dengar sebab cucu pati nak ini. Nampak juga buka mata buka pegok. Jalan maju jalan pegok. Naik dibuka ikan seragiling sizi torsono. Begini cucuku nama gajah nama putih cucu bukalah juga nenek tersibui Buka emang dan buka perut Jalan mah dan jalan perut Dengan semua Nenek bimbi kalau butuh soga Buka emang, buka perut Jalan mah jalan perut Kena bunuhlah juga rakyat cucu soge Kalau butuh dua oga Kena bunuhlah juga cucu dua oga Aduh nenek dewa bantara guru aku Tuh payah lagi duduk aja boyo bantang begini kami minyak, kami tahu butuh. Jaloh mah, jaloh pegoh. Kami magin, kami nami. Pukam mau, pukam pegoh. Itu pesek para kerigin ini saja. Biarlah juga ini ambil pukam mau, pukam pegoh. Jaloh mah, jaloh pegoh. Jalo jalo pego. Selamatlah juga ini dewapan taruh kur aku. Biarlah juga. Aku sahaja di Jepang. Kolang koleng kulanare di sinilah. ...tepak ikan salah gilin sisi tersona. Nageh putih mata aku benda Tuan Menteri Cidewi. Hari ini sebenarnya aku capak untuk membuka pegang. Aku nak pula polisi dia kalah. Ada yang dulu presiden kalah. Pula polisi abin kepada kerana aku satu muda. Jangan capak untuk membuka di balas loka. Di dalam, di luar, di luar, bilik, serius. Jangan capak untuk membuka diri balas loka. Aku nak capak untuk membuka pegang. Jalan-jalan, jalan-jalan, Udah dapak doh Tak sirak Para kenyaki genster lagi di situ tersono Ria nyatir ku oleh hati di dalam dada Hari ini butir mata menaku Tentulah juga jelek serap tidur luka doh Kau main dada aku lah juga hari ini Jalan mana jalan pegang sudah putuh doh soya Tentulah juga kena bunuh Walau aku seribu soya Kalau tak bunuh Lalu juga juga aku dulu. ikan Bodo, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, bodok, jadi buka sama buka pego ni, wak muka IK Selagi di sisi terlalu kalau putus juga kena bunuh, rasanya? Okay? Kena bunuh, Saga? Kalau putus juga? Kena bunuh juga, Saga? Jadi tak putus juga, aku akan mencari kawai-kawai ke wak kami berusia, berapa putus juga? Ah, kiriok? Putus juga! Ah, kita dah cantik, eh? Selanjutnya, kita dah keduanya bewa, eh? Satu-satunya 2 hari hmm, sama bunyi kata kena bunuh seorang yang nak satu selalu Takut apa agak mati mak Uduh setarahmu ni Lawas setarah aku tak takut mati Punya lawak? Punya lawak? Kalau lawas setarahmu tak payah Ramak orang ya, lawak lah Tubuh kota baru, punggung dia terkandung Punya? Tidak berjalan ke ni, Kecep mulut. Mari pun guduk kata baru, tubuh kata kata-kata tak sedap dengar sangat. Pengasuh saya! Kuh? Belah mana kita nak buat? Gini kuh? Aduh, kita seru berlaku lopak kita. Kena kena kerja peraboh nak tahu ikut dah kita lama satu nak supul dia Kalau dia mata tak nampak tu ikut bayar lah, kata ah, pokat buka pokat jalan aja, jalan aja lupa putus ni, putul dah sokat, kena Ikut dia nak bunuh siapa-siapa apa. Tak nak ikut dia nak bunuh siapa ikut dia nak dia dan saat dia jadi mung ha modok rizq liza tak ada rizq analah nampak lalai hari ni